lebih lucu, jadi dia yang meyakini Allah itu rasik, tapi alasannya itu meragami akan kita iman, mau Allah gak Allah, Allah <tuh sesuai> <tuh sesuai> <tuh sesuai> orang yang Allah sama apa, orang itu, Allah Allah amin, anti tak perak terus jadi tertonton ayat pul 2 wah beku urusan pengirang pengirang-pengirang pengirang sebagai logika pengirang situ sampai Ayat aja pengirang atau Muhammad pengirang pengirang pengirang tidak urusan apa ya pengiriman kecil apa? apa ini? inilah adalah saya ujar, Waktu dari kan, Muhammad pun hanya urusan apa pengiriman Allah tidak. Mulai wantola kalma laumin gumaning suwas diru ala alihati guman ini adalah saya ujar. Mulai Wong kafir, bikin gerakan ayo bikin gerakan bikin Tuhan sebanyak banyaknya sebanyak urusan manusia. Sayre <tuh. tuh> metodologi kafir sama jalan jianji dong ini uang dari dewi, dewi urusan hujan dewi familiade dewi urusan panas dewi urusan keberuntungan yano dewi urusan sial yano lah Islam itu melarang itu semua harus tunggal ya itu semua tidak Allah kan kalau iri wasad di sini apa no, karena Islam juga melawan Ideologi persiarian di akhir versi, wanton haruman yang dan jadi ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburu. Kebu. Dan nah, ini wong islam nanti maset, beli binuman, muna-muni highlight, bersani obosnya, beli obong larangnya, muni kerja setan, honor dualisme, honor rivalisme. Difahitkan, akan akan lantas aja, kealehan dulu ya, guys, berarti Tuhan setan, woi sukses. Mengatanya pengairan pertama hampir, dunia hampir hampir musiknya, elek, birat, elek, Islam atau orang pati paham aku ingin dikalikan bahasa di ini orang parti padamu, orang parti padamu, orang parti padamu, nanti kiamat orang pati paham Sebab itu yang membedakan ahli sunnah dengan muktazilah itu hal itu. Seorang muktazilah nggak mungkin kejelekan di Allah Bagaimana mungkin Allah menyuruh kebaikan sementara dia sendiri mengedari kejelekan? Itu parakdo. Nah, dari ahli sunnah, cik parakdo, kera parakdo, kue parakdo, kemana? Nah, oleh yang di pengiran, ya puoso. Ya, Gak nggak nak noda jelek. Janggal, enggak noda jelek, enggak pengiran, budu hito, tapi yang terjadi, budu kertani pengiran. Daripada gue memilih kertani setan, setan malah puoso, penting elek, gue Jadi Tapi Tuhan kan. Deklat Allah itu begini menyangkut alal ala gawe Muhammad alalihata gerakan. Gawe komunitas yang memperdankan banyaknya Tuhan. Nah, ketika banyaknya Tuhan, mereka terus berfantasi. Fantasi ono sing gawe al uzza, al uzza ni om berholos ini uzza, tongko kata al aziz ini berhalakun, al manas, tongko kata al manas. Like, Jadi, walegi berholos ini dia mirip-mirip pangeran, al manas, al uzza. Karena mereka mengakui bahwa induk dari semua tetap allah cuma awal ini butuh tangan kaki seni tau mujizno tangan alaminya terowong kino dewa dewi lalu orang islam yang mau berkorban orang islam yang mau doain yakin awalnya gawe malaikat jadi malaikat papi malaikat jamai malaikat besar nah ya berkorban kemarin asing tukang ini dan izinkan daya tukang ini di tukang ini malah malaikat pirang-pirang gua -pirang. katen Sebab itu, dia, makanya kalau kita, sebab itu dalam menyangkut akidah, nanti kami ulama-ulama, gue nak kepingin takdir dalam akidah, aku tu tau dari wali, aku cuma kasar, anak, orang, atau kepala-kepala, merkubir, weh, aku mau mirip-mirip, ketika Islam mengharamkan, mengembang, patung, mendekati patung, belalah Islam, yuk ya, sholat, yuk, ada kabar, yuk, waktu, gue sombong, gue lebih rumusrik, gue rahmat, ada <laughs> masuk tetap waktu Jadi kasih, mulai ini waktu ini wasu, ini wasu <laughs> Masalah pakaian juga serbanan Yakhil Sunda Tapi Arab pakaian pakaian ibadah Dari lama bahaya pakaian pakaian? Itu pakaian <laughs> apa? pakaian <laughs> Kue ketunaan kaji merasa sunnah rapi-rapi ya yang enggak ketunaan kok? Wong mirip sedang, Sedap. Ya, Membalja natalu sih agama kristo. hari umat umat umat ya, pakaiannya mirip-mirip. Nah pakaiannya dah lama waktu yang Islam ikram. Wong kristen pedito-pedito, coba kan rewape coba. Ini gambar tali kalau natal. Lah <laughs> kue merasa tasbih enggak merasa sunnah Belok film-film kino <laughs> karena memang versi Quran itu indah jadi <tuh> nah, umat aku, umat aku nama salah atribut pakaiannya mirip-mirip ngomongan kalau ada dikirai Kiai fanatik pakaian betul-betul murah, nilai yang milik sama gagul pakaian itu sembarannya ase ketua <tuh> nah, kita coba seperti orang kristal nanggu pakaian itu rambut kebele lama nanggu nasbek seperti bintang-bintang tauling <tuh> itu tadi karena ketika ya ketika Allah sudah tersentuh kemudian orang punya koyali koyali itu bisa diwujudkan melalui berhalusin personifikasi Tuhan di roda ini mengalusi tiga wilata uzaman itu orang orang kafir, orang orang kino jadi jiwa, orang orang pesia jadi ahman ya dan ya dan Tuhan keburukan, Dan kejelek kejelekan dan sebagainya penguasa kegelapan dan penguasa keterangan dan sebagainya muat-muat sebab itu alamat iman itu termasuk iman dengan kaudok kaud min Kenapa wasarihi min Karena lebih resiko lagi saat kamu meyakini sarihi min karena nanti akan lebih banyak kalah karena terlebih dahulu. Melalui berita cerita perdebatan di sunnah dengan mutazilah, ulama warohan Andi yang terkenal kades torekap alusi di imam alusi itu kan poknya Ali Sunnah dalam berpikir tauhid itu yang jenis Imam Sanusi. Ya. Jadi mendirikan itu yang terkenal kan Abu Hasan Al-Asyari sama Abu Mansur apa? Al-Mubari. Tapi kitab yang dipakai semua itu Imam Sanusi Umul Baro dan sebagainya. Itu ketika debat. Debat di kalangan dari ulama-ulama rata-rata yang dimikir. Engko nak debat wis sungguh wengi atau menang atau kalah. Anak pengiran bersama nah, ae like. Maksudnya ini. Iya, maksudnya mergo dekne kuwasa maksudnya berngomong ngomong no tapi dia ini dia mesti terjadi om tersangka ini dia menangan mesti terjadi ya belum menangan ya belum belum menang tapi itu janggal ngomongkan ngarang maksudnya ngomongkan perhati parinya apa ngakati nah kue kue janggal menang tak koi berenang saja lah kerajaan juga ya Allah ya menang oh, ya yes. <tengawa> Allah karena elek ini orang kesannya Allah, ikan yaka ufi mulkihi malayuri dulu. Berarti banyak sekali dalam kerajaan Allah terjadi apa yang di luar kendalinya. Ikan yaka ufi mulkihi malayuri dulu. Kalau begitu banyak di kerajaan Allah ini banyak sesuatu yang terjadi di luar gerda. Jadi dia gagal Tuhan kan? Kalau banyak yang tidak terkendala, akhirnya itu tadi ketika berpikir tentang Allah yang dijangkau. Kasih nabi, ngegei obok, ngegei sarihan. Ceko tahta karuh di koltilah, walatah karuh di kolik, patah liku. Keko nak mikir, neng kececehan neng obok, neng gono, neng masuk neng obok. Luweringan neng gono mikir, om wai keali, luweringan tiba mutaate obol bohok, malang ngeri. Kepala nikmati yang monostok neng nak mikir. Walatah tahta karuh di kolik, kamu jangan pernah berpikir menyangkut tentang kolik. Pasnya obol juga ya, patah liku kamu pasti akan ku rusak. Ya kemudian terus ada syariat. Nah syariat ini terus diabadikan oleh Rasulullah lewat baca Allah kalimat-kalimat berpihakan di aqidiyah, lewat kalimat-kalimat yang ada. Singkoro Quran berbagai asusoh. Misalnya begini, bentangan doa wiridan urarong bedok bedok urararar. Sebelah itu terus Ya, yeah. <laughs> wadahnya Allah itu terus dikawal pakai syariat. Ini tuh kita akan dan subhanallah di amal ya dihukum, subhanallah woi amal ya Taala wawang dari keuangan, ka kaki ketika misteri Tuhan tidak terungkap. Pasnya Allah itu kayak apa.